Seng milih, seng akengnya lima ribu, seng alit, seng alit, mungkin ki tak tak iki eh Iki kok. Apa sih raya, Pak? Kambil saya enak si, si dua ya kambilnya. Apa Ya pak salam kemang, lho, Pak. Murah ayo. Ya, pak, rata alergi. Ya kucing pak Mandar tenang loh Kucingnya mander entok panganan enak Jumpa lagi loh Dengan ibu rana di channel Hari ini aktivitasnya lagi jualan Seperti biasa Kita sambil menunggu pelanggan ini Oh iya, salam juga buat mendatang baru Subscribe-subscribe berbaru -subscribe Saudara-saudaraku Semoga hari-hari Anda selalu menyenangkan. Kita menjalani aktivitas dulu seperti apa ini kegiatan hari ini ya. Ah, mana ini pelanggan kok belum nyongol-nyongol ini. <gülüyor> oh iya, ini sambil kemarin ada yang nanya ini nih apa sih yang ditandani ini sebenarnya Yang ditandani itu ini lho. Nah, ini kemarin bolong jebol, terus kemudian tak las. Ini tak tembel, ini nah, sama ini patah. Ini ini tak kasih tembelan, biar buat sementara lah, biar enggak enggak terlalu parah. Nah. Oh iya, mungkin ada yang nanyakan Ini platnya, ini kayaknya sudah mulai insap. Ini ini bukan insap lagi, loh. Ini. ini udah, udah, ini sudah abadi ini plat abadi ya. ini sudah rutinnya sudah tidak berani keluar kota ini kalau pakai gini nih. ya bisa anda lor. ya mungkin nantilah diganti platnya ke depannya oh ya sekalian ada ya komen-komen baru masuk mohon maaf kalau ada sebagian komen yang belum sempat saya balas. Bukannya tidak sempat tapi berhubung kesibukan pekerjaan jadi ya saya jarang buka. Jarang buka YouTube. Jadi ya mohon maaf buat loserku. Salam juga yang ada di Medan, terus ada yang ada di Palembang. Terus kemudian tidak lupa yang di Jepara, di Jateng. Semangat lagi juga. Terus kemudian yang di Papua terus ada yang di NTT selalu menyapa terima kasih atas supportnya. kemudian yang di Surabaya ya terima kasih juga atas dukungannya. hari ini kita ngevlog sama pelanggan setia ini. ah ini orangnya. ini pelanggan setia ini. kadang kalau nggak ada orang di sini berhenti ya nggak ada yang belanja itu yang menongol pasti satu ini tapi mau, mas. Cuma sekit, ya. belum Lid. belum, Lid, mas, belum saatnya ya sudah, mas banyak haif, itu beli <laughs> Aduh Jadi kayak gini lho, aktivitasnya sehari-hari ini lor. Aduh Kacang hijau panggang buat nonton Pasikan Bapak kule gernyantali gede <gaduklah. susuk> Udah enak kacang hijau nih Pak Jako ya nah. Oh, wis masih meninggal meninggal Jadi pelanggannya sudah meninggal Ada teman satu Satu lagi itu etek jadi nggak mau mampir yeah. <laughs> oh. Lampir. Tidak ya, betul Sebenarnya Awan biasanya, tapi ano, Mesti nyang, tapi biasanya awan Ya, termasuk, eh, rutin lah. <dakika> oh, iya, iya, betul, betul, betul, betul. <Chase> <tutup> <air> lah tenang ya. Makanya, anu, anaknya sampean kayak anu, isonya nyanyi lagi. Oh, lihat lihat, lihat, ada iso Singlet, singlet, singlet, Anak eh, dia sampai hmm. Cewek apa cowok? Cewek, cowok, cowok. Oh, Adik. tak kira lek like cewek. Adik, so. <laughs> oh, anak tapi anak pintar koko. nyanyi. Di kok oh, alah. alah. <laughs> jadi ini punya saudara lor. Rumahnya itu di Jerman, di luar negeri. Nah, terus di sana bisa coba jadi penyanyi. <laughs> oh, waduh kayak Barbie yang oh. temuan loh bahasanya ada pesan ya, okay, oh <laughs> hmm, Bali, Lombok Hmm Bali, Lombok berarti ya, adventure terus lah. No? di Hmm. Lek okay, lek okay, okay. Lihat, oh, nginep. Nginep. Nginep lagi, saya tenggiri, Anda sekolah buat yang dia malangin, malangin, malangin, oke, perpisahan, baya, baya, baya. Baya. perpisahan, perpisahan, perpisahan, perpisahan, perpisahan, perpisahan, perpisahan, perpisahan, perpisahan, perpisahan, perpisahan, perpisahan, Bapaknya dokter, bapaknya, <tuh> malah Sekolah malah sekolah Bilang, tak, Lagi. Bisa, eh sekolah? sekolah Eh, orang masalah masalah, mungkin sekolahnya pintar e, umbin, malah Sibarannya. Malah sir tujuannya opo kan Waduh Ini bisa Kayak mending dulu waduh bahasa harap apa menang Yo tapi ya lagi lumayan lah maksudnya gak rugi Prestasi. SMK oh ada mangan oh Mereka betul betul Lah <laughs> <Lantai -lantai. laughs> apa lah, nggak dia Kap, jumat berkah apa sayuran? Oh lah. dum duman ya, orang apa apa harus lagi Lomba ada yang mengisar, lombok ada ada yang <tuk> si an... <tuk> Or, enak apa-apa? tak benak taruh enggak berkah orang di lombok ya berkah enak, 5000 ini masak telur atau korting? ya tak korting tenang aja, korting itu selalu ada apa apa ya? apa apa ya? aku aja aku ini orang rupanya salah, jadi nyoteng nyoteng, aku ribu anu 5000 murah wong cantik barangnya oh <gantar> <rata -rata. laughs> ya <Yodohnya> teh murah zaman asengunjungi ya mbak ora oh, ora oh, beh Jum'at berkah apa toh, yeah, mbak Ya berarti jumat tenan Aduh, aduh, aduh, Jum'at sih berkah nyoteng, aku nyoteng Bih, yeah, yeah, yeah, yeah.